Waspadai Euro USD kemungkinan masih tertekan. Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan Euro USD terlihat masih berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertekan. Perhatikan, jika pergerakan Euro USD bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,19431 sampai 1,19546, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga Euro USD kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 1.19111. Sebaliknya waspadai jika harga Euro USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.19546 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.19733. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 Juni tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212